One, two, three, four. Turn back, turn back, turn back, turn back, turn back. One, two, three, four. Turn back, back. Senangnya melihat kebahagiaan Gusel dan Abang El yang tiktokan bareng Terlihat Gusel begitu bahagia Begitupun Abang El yang sama-sama tiktokan dengan bundanya Gusel Ya margin guys Tuh terlihat Gusel sampai senyum-senyum Ketemu yang Fatih Terlihat Abang Fatih juga yang senang One, two, three, four, two, three.